Hai hai hai everybody. Welcome back to my channel ya bestie. Balik lagi sama gue di sini nih. Oke. Okay. Di sini gue main di game of Volimpus tentunya ya. Gue bawa modal 90 ribu aja dan gue langsung start aja ya. Kita spin-spin majalita Gue langsung mulai aja di spin turbo centang 1 20 kali di sini dan gue langsung main di bed 2400 ya. Oke, okay, gue main di gameplay Pragmatic seperti biasa gue main di Zeus ya. Kita main di kakek kintil ya. Kita spin-spin manja dulu aja sayang ya Sambil kita pemanasan Pemanasan terlebih dahulu di sini Ya tentunya dengan pola-pola dari gue Ya mudah-mudahan sih bisa bawa hoki juga Buat kalian semuanya Ya dan gue harap kalian simak-simak terus aja Videonya dari awal sampai akhir Jangan ada yang di-skip Biar gak ketinggalan untuk update terbarunya dari gue kali ini Sayang ya Oke okay? Uh, seperti biasa, ya di sini gua akan membagikan untuk info-infonya tentang slot gacor. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, ya di sini gua akan sharing ke kalian untuk pola dan bocoran-bocoran slot gacor hari ini, ya khususnya buat para slotermannya lainnya, ya. Jadi kalian langsung merapat aja kalau butuh info-infonya tentang slot gacor. Oke, gue bakal sharing setiap hari ya untuk kalian. Pokoknya kalian gak usah khawatir makanya kalian jangan lupa untuk support selalu channel ini dibantu like comment, share dan di subscribe ya tentunya supaya channel gue semakin berkembang dan gue makin semangat lagi untuk bikin video terbarunya buat kalian semua oke mantep banget dapetin sensasional ya 300 ribuan gila ya baru aja pemanasan-pemanasan udah dihantam sama si Uus ya di ulti kali biru cuy gila ini keren banget ya Oke okay, yang pastinya tipis-tipis aja Nggak usah terlalu nafsu juga Untuk bermain di genshot online ini ya. Mungkin kita santai-santai aja Enjoy, enjoy aja Sambil uh, nyeruput dulu Kopinya dan sambil Udut-udut juga biar lebih Relax ya, biar lebih enjoy juga Nggak tegang-tegang Oke okay, saldo gue sekarang Sudah di angka 400 ribuan Gue langsung lagi di turbo 20 kali ya untuk nyocol di pola-pola berikutnya di sini gue udah naikin bednya di 4800 oke okay. Dan PTW, apa kabar ya kalian hari ini sayang ya, semoga sehat-sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar. Nah pastinya buat kalian yang sudah mampir ya di sini, mungkin jadikan tontonan ini untuk hiburan-hiburan aja ya. Pokoknya nggak usah yang terlalu serius ya menanggapi game-game uh, seperti ini. Tujuannya uh, dibawa enjoy aja untuk sekedar menghibur diri atau sekedar mengisi waktu luang. Ya, pokoknya jangan pernah jadikan game ini sebagai pendapatan utama kalian. Oke, okay? untuk ya, hiburan kita sekedar mengisi waktu luang untuk cari cuan tambahan, itu. Oke, okay, nggak masalah ya, Tanya. Gue pun juga tidak melarang kalian bebas-bebas aja, tapi yang terpenting di sini ya, gue hanya sharing ya. Semoga bisa membantu juga ya, dan semoga bermanfaat. Oke, okay? para sultan mania ya, ya, thank you so much buat kalian yang udah mampir di sini ya. Terima kasih banyak nih sebelumnya ya. Oke, okay? semoga kita bisa menjalin silaturahmi ya selalu. Amin. Oke okay, ya. Um, apa lagi ya? <laughs> gue bingung sendiri anjir. Ya di game kali ini juga uh, di video kali ini juga ya gue mau uh, ngasih untuk bocoran rtp-nya juga jadi buat teman-teman nih yang mungkin awam ataupun mungkin kalian butuh untuk Bocoran-bocoran uh, tentang slot gacornya di sini gua mau ngasih tahu untuk RTP-nya. Jadi sebelum kalian bermain, anjir bentar-bentar dulu guys, ya dapetin scatter gratis, cuy. Oke, kita gaspol dulu. Ya, mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Mudah-mudahan hasilnya mantul, ya. Oke, gue lanjutin lagi yang pastinya buat teman-teman semuanya sebelum main, ya. Pokoknya kalian cek dulu untuk RTP hari ini karena itu berpengaruh juga buat kita kalau misalnya kita main di RTP yang tinggi ya memungkinkan kita untuk dapetin profit yang lebih tinggi lagi soalnya ya jadi lumayan-lumayan juga kan kalau misalnya kita dapetin profit yang tinggi gitu ya oke okay. semuanya kita Gaspol Remblong ya oh ya di sini gue mau ngasih tau nih tempat bermain gue yang selalu langganan banget dan ini tentunya gue percayakan ke situs ini karena situs ini juga ee, aman, terpercaya dan juga resmi jadi gak perlu ragu lagi dan yang pasti ini bener-bener rekomen banget buat para solter ya oke langsung aja di sini gue bermain di situs Permen 138 gajah makan Permen mer. Oke, okay, kalian bisa lihat sendiri di sini ya Oke okay. Oke, okay, oke, okay, oke okay. ya pokoknya kalian bisa lihat sendiri gimana gacornya permen 138 ya sayang ya dan buat teman-teman yang mau join bareng gue di permen 138 kalian bisa langsung klik aja link yang ada di pin komentar ya tinggal kalian cocok co aja sayang ya oke okay, pokoknya jangan sampai ketinggal untuk info-info info menariknya dan jangan lupa untuk diganti support selalu channel ini di like comment share dan di subscribe terus Oke okay. mantep banget, sensasional cuy, 324 ribu, ya. Oke, okay, dan gue rasa cukup juga untuk hasil yang gue dapatkan di game kali ini ya, bener-bener yang mantul banget ya. Sebelumnya gue juga mau ucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir ya. Oke, okay. um, oke okay, gue izin pamit sampai ketemu lagi di video berikutnya, Salam senja ya permen 138 gajah makan permen gacor man oke okay, sampai jumpa bye